Halo teman-teman, jumpa lagi dengan E-Boys Toys. Nah, di sini hujan teman-teman. Kita akan cari mainan di sini nih. Oh iya buat teman-teman yang udah subscribe terima kasih banyak ya. Kalau yang belum jangan lupa subscribe dong teman-teman. Channel E-Boys Toys akan tayang setiap hari teman-teman untuk menghibur teman-teman. Ini -teman. lihat apa nih teman-teman? Widih. Banyak mainan teman-teman. Waduh, kita lihat di dekat yuk. Lihat teman-teman, banyak mainan di sini, di bukit kecil ini banyak mainan sekali. Kita cari, ambil semua, kita ambil dulu wadahnya mana ya? Oh ini nih wadahnya nih, di, kita siapin dulu wadahnya, kita ambil dari mana yang dulu teman-teman nih, banyak sekali. Kita mulai dari sini aja, ini ada apa? Oh, wow, ada keluarga T-Rex teman-teman. Wih, ada tiga T-Rex teman-teman. Oh ini satu lagi, T-rex Kecil. Ini ada ular, ambil ularnya teman-teman. Ada juga beko nih, di atas beko banyak sekali ini lihat. Dinosaurus ya, ada Ultraman juga lagi ngejaga nih. Jadi ada kodok teman-teman lihat. Dua kodok. Ini ada juga dinosaurus-dinosaurus yang lain. Kita ambil dulu ini lihat. ada ular teman-teman. Ada tiga ular. Terus ini ada gajah. Lagi makan. Ambil. Di sini hujan teman-teman. Nih, ini ar Argentina ambil. Ada Argentina saurus. Kita dapat tempat Argentina Terus ini apa lagi teman-teman? Lihat. Nih. Wih, dinosaurus bercula kayak badak. Ini ada lagi. Oh iya, ada dua teman-teman. Oh ada keluarga dinosaurus bercucuk teman-teman. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat teman-teman. Oh ini ada sipatrik juga di sini. Tutu tutu apa tuh? Itu tuh buaya tuh. Kita ambil. Iyo, ada buaya di dalam lubang teman-teman. Lubang sini ada buaya. Hmm, teman-teman, udah banyak nih liatin teman-teman. mainannya kita ambil dulu semua, ini apa ini? Oh, aduh, aduh, aduh, aduh jatuh, ambil si t ini, aduh, ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mainan, ambil semua. Ini nih, kita selamatkan nih, di sini ada mainan lagi, banyak sekali teman-teman, di sini dinosaurusnya, widih, kecil-kecil teman-teman, ini nih, si, ini selamatin, di sini hujannya kebesaran, kena hujan semuanya, ini ada kodok, dan juga ada kura-kura, aduh itu kodoknya jatuh kasihan di mana di sini kodoknya ambil ini ada ada lagi satu dua tiga wih ada empat kodok teman-teman sama itu sama kura-kura lihat banyak teman-teman ini satu lagi nih kita ambil tuh lagi apa ini lagi menggali wih itu di dalamnya ada apa teman-teman Lihat teman-teman Wih di mantap teman-teman uh kita dapat mainan banyak teman-teman nih teman-teman karena hujan kita langsung aja ya lihat dapat berapa banyak nah teman-teman kita dapat banyak nih mainannya ada juga truk wih kita dapat truk truk apa ini truk beko teman-teman mobil beko dan juga ada banyak beberapa mainan kita buka langsung aja lah liatin tuh banyak sekali teman-teman mainannya loh hujan sayangnya teman-teman liatin tuh banyak sekali mainan kita ada dinosaurus ada buaya besar ada ular-ular juga terus ini hewan lautnya ada si patrick sama kura-kura teman-teman gimana teman-teman serukan kan Jangan lupa tonton terus Iboistos Agar Iboistos lebih bersemangat lagi teman-teman Mencari mainannya teman-teman Sampai bertemu lagi teman-teman di video selanjutnya